Ready? Press circle to start. Aduh aku aku merinding re. Ah. Oke, okay. ada peringatan lagi ya. Comic horror shiver mengandung adegan yang mengkagetkan dan menyeramkan. Of course karena kisernya horror. Uh, bagi wanita hamil, lanjut usia, dan orang-orang berjantung lemah. Harap hati-hati dalam membaca, harus diperingatkan bahwa akan ada jump scare. Oke, okay. wei, ada seorang gadis sekolah, ya, okay. itu serakam sekolah. Oh. oh, hp-nya jatuh. Mukai, aneh, apa? Oh, sepet, <laughs> kai, wei, enggak boleh. Anakku, katanya teman sekelasmu ada yang kecelakaan ya. Kamu apa nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Aku lagi ngobrol sama teman-teman kok. Apa ayah dan ibu perlu ke sana? Nggak, nggak enggak usah, nggak usah. Bener-bener nggak apa-apa kok, apa? Dia anak yang akan aneh Yang kecelakaan itu. Tidak ada yang peduli dengan dia sekarang. Kalian lanjutin aja jalan-jalannya. Sojo juga balik kan. Setuju khawatirin aku. Kalian jalan-jalan, oi. -jalan Ada bunga krisan. Syukurlah Miong punya teman-teman seperti kalian. Kalian menemaninya sampai saat seperti ini. Orang tua Miong sudah pergi mendahului juga. Oh. Berarti salah satu dari mereka ini ya, teman-temannya, pasti akan berterima kasih. Pasti, Miong juga, kejadian ini pasti membuat kalian terpukul, jelas dong. Kalau ada teman yang lagi terluka, sedih, atau bahkan yang sampai seperti ini, pasti berduka sangat kan sebagai teman yang baik. Kami minta maaf, bagaimana kami tidak bisa sadar sama sekali? Sananya saja aku bisa bicara padanya sekali lagi saja <tuh> Mau kuantar sampai stasiun? Nggak, nggak usah pak guru, terima kasih Kami bisa pergi sendiri Duh Duh, setan, si set kok ekspresi ini tiba-tiba berubah wah parah sepertinya aku udah mengeluarkan semua air mata untuk 100 seratusan boong heh jangan santai dulu hebat kamu. Pura, pura sedih cila pura, pura sedih kalau begitu karena hal penting sudah selesai yuk karaoke lah eh mohon maaf nih Teman anda sedang uh, tidak berada di tempat Kok karaoke? Ya, share, eh Yuk, yuk, yuk, yuk, moodku lagi jelek jadi pas sekali untuk mengembalikan mood uh -uh. Eh, situ tak kayak gomong lo Astaghfirullahaladzim Maaf, maintain Nanti kita ketemu deh, page yang tadi Oke okay. Sudah lah, siat yuk, yuk, tapi moodku lagi jelek, jadi pas sekali, pas lap lah kok sampai besok, berarti karaoke ini besok paling ya, dah, bye bye bye, tapi gara-gara kita, enggak, gara-gara kita, kah ngomong apa sih anak ini? Kenapa itu gara-gara kita? Dia sendiri yang pergi lari, lari, jatuh, ketabrak. Apa sih kok lari? Nyong. keluar sini sebentar. Maaf hari ini benar-benar nggak ada uang. Lama-lama makin lamban ya kamu. Oh ya, dipala sih pah lah, kita juga punya batas kesabaran. ih aku paling kewesel ya oleh misalnya orang karakter-karakter si model anjing ini. nih, koyok ku the bad guy-nya itu mereka. tapi like ngomong, ikut koyok koyok oh sing korban sing salah, ikut aku kayak eh, mohon eh, maaf nih, anda lupa tempat apa gimana? kan gitu. kita juga punya batas kesabaran loh. yang lupa laki itu juga punya batas kesabaran dua ribu won bawa sampai besok disuruh bawa uang dua ribu won mungkin kalau dirupiahkan sekitar segini oh hari cilik tuh kopo taduak sakmono huh? itu mustahil bahkan sekarang aku nggak punya uang nggak ada lagi yang tersisa aku mohon Nanti aku bawain tas kalian deh Kayak babu ngono deh Akan melakukan apapun yang kamu suruh Tapi tolong tetap jadi temanku ya Hah? Gimana? Ngomong lagi? Tapi tetaplah jadi temanku ya <tuk> Lah kok seneng deh itu kan co-toxic mungkin karena terlalu kesepian ya Reo kayak mungkin nggak ada yang cakain nggak punya sana saudara jadi dia nggak tahu uh, temen yang baik Iku gimana mungkin Iki bisa jadi pelajaran juga buat kalian yang di luar sana sing sing masih belum tahu ya apa sih berteman itu please be careful karena banyak orang-orang toksik di luar sana sing apa oh, ya nggak segan-segan untuk menghabis menguras tenaga dari seseorang kayak ngene Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau ada orang-orang yang baik. Please be careful. Oke, okay, lanjut. Loh. Loh lo lo lo lo. Karena aku baik sedikit kamu ngelunjak ya? Hah? ngeluncak gimana? Saya bingung di dimanenyeh Lucu sekali, harus direkam nih hmm. Hmm. Arek cilik dicekli HP, modelan yang ini hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Saya sebagai seorang pengajar itu hatinya kembang-kempis lihat ini Kamu pikir kita benar-benar berteman Kami cuma bosan Dan ingin cari hiburan ah yang benar saja Mana mau kami berteman dengan orang, -orang kayak kamu <tuh> Jangan berhayal Kamu itu hanya dompet kita Hmm, wisio Toksik sudah terkonfirmasi Kalau sudah mengerti cepat, bawakan uangnya Ya, nangis Hei Kamu berikan HP dan tas ya Terima kasih, akan kugunakan dengan baik ah Anak ini benar-benar membosankan Nggak ada apa-apa di tasnya Tidak ada yang menarik di HP-nya juga Eh, ada passwordnya loh Aku coba buka di rumah deh, semoga ada yang menarik Menarik Apa yang kamu harapkan dari isi HP orang? Aduh, gak habis pikir aku Sampai dialog Siswi SMP Kim X Yang ditemukan di dalam Kebakaran kos Pada dini hari Ya, pada dini hari Dua hari yang lalu Telah meninggal dunia Diduga kebakaran disebabkan oleh Dirinya sendiri Kim X Yang hidup sendiri oh Namanya disensor yo ya kim bla bla bla ngono bareng. Tanpa orang tua merasa kesepian lo kan. Dan dan dan opo dan eh dan opo iki? Itu salah kita, jadi agak capek. Ah, bener-bener deh. Sampai mati masih bikin capek. Hmm, wis, mm, wis gleng wis aku tuh kene iki sing aku sen. Kok iso Ilo ambek seseorang sing anu gak keluar empati sama sekali. Hal? Makan apa kamu di rumah, dididik Gimana kamu sama ibu kamu ya? Benar-benar. Untuk sementara, pura-pura dekat dengannya, benar-benar beruntung kita pura-pura dekat. Biar nggak dituduh. Bisa pura-pura sedih juga. Kok marah-marah jeklek, Rek? Lampu nih, re kan Kalian ngerti, aku tidak suka tempat yang gelap <tuh> Bikin kita jadi terlibat, benar-benar merepotkan Ayolah, semangat, semangat Yuk, semangat, fighting, fighting apa nih sing fighting? Yuk, bangat yuk, bangat Oh iya, Sujin hmm. Kamu berhasil membuka HP-nya Serius? Apanya? Serius? Lalu kenapa Miyeong masih bisa baca chatnya? <tuh> Aduh ah ah memang ya eh, judul dari komik kompilasi komik ini kan shiver kan shiver itu kan artinya merinding kan dan di beberapa part itu kata-katanya -kata iso ngerai aku merinding kayak kayak langsung prrrr enggak dulu aduh langsung dek dek sini-sini ku iklu tertama dek sini-sini oh my god iku rasanya kayak mono lah kan miyong kan udah nggak ada kok iso mau cocok bareng lagi <tos> mampu minyak lesatus <tos> hah hah Aduh, merinding sampai nang kaki-kaki aku, loh, heran aku Sampai lemes kakiku Jadi dari tadi, dari cat awal miyong itu masih banyak Cuma diem. Di bawah kasur Oh my God I hate that I hate that so much Oke okay, oke okay. Masih kurang Hah? Kalian masih merasa kurang Dengan kurang merinding Dengan episode 1 dan 2 No problem Kita masih punya episode ke 3 Bersiaplah